Halo welcome back balik lagi bersama gue dan kali ini gue lagi main MJ2, ya brother. Gue bawa modal dua ribuan aja, langsung aja gue pakai pola turbo 10 kali terlebih dahulu, ya brother. Nah buat teman-teman gue semuanya yang ada di sini jangan lupa ya, gue selalu ingetin sama kalian, ya, brother. Untuk di like, comment, dan share agar gue makin semangat mencari pola-pola gacor buat kalian. <tuh> Oke ini saldo gue ya ilang makin turun aja ini cepet bener, tapi makin lagi deh. Hmm. Nice, cakep. Nah, sekarang udah naik lagi ya? Kan, itu dinaikin lagi. Ini di luar dong, belum dapat free spin Udah ya. dapat free spin, pasti bakalan meledup deh ya? Kan, kalian langsung kasihin aja ya? Di mj 2 karena emang gak lagi bagus juga. Dan buat kalian semuanya, baitnya itu sesuaikan dengan saldo yang kalian bawa, brother. Yang penting pakai pola turbo 10 kali dan turbo 30 kali ya, brother. kalian spam begitu aja terus nice free spin ya. waduh di mana nih belum dapat free spin nih gua Oke okay, secara perlahan juga naik lagi jadi 400 Oke okay, gue turbo lagi 30 kali Nice. Hmm, dapatkan free spin. Mudah-mudahan bagus nih, Bre. Nice banget Waduh muter aja nih dia enggak tahu aku bukan Richard JP ini Ful -ful. jangan dikasih putar-putar gini dong nice dan sekarang udah 1 juta ya brother ya santai aja santai kalem nice banget. Kini okay, kayaknya harus dinaikin get kali ya gue Biar meledik kita gitu, meledik. Oke okay, gue turbo lagi 30 kali ya brother Jadi mencari dulu nih gue Jadi kita kalau main DMZ2 tuh harus sabar bro Ah, free spin yang mana nih, tapi ya nggak terlalu banyak banget langsung ke sedot zebra. masih muter aja sabar aja pasti gue yakin ini bakalan JP lagi lebih ya berarti kalau udah di atas satu jutaan satu jutaan di atas satu jutaan gue bakalan udahin aja dan buat kalian langsung gasin aja kalian main sabar aja ini gue bet 25 nya juga enggak uh, turunnya enggak drastis ya brother masih santai turunnya juga dan buat kalian langsung gasin aja karena emang RTP nya lagi manfaatin banget ya RTP lagi naik ya brother M Terima <laughs> Nice Gue hey, eh dapat free spin gue udah main di bet 50 kalau nggak dapat bagi-bagi kebangetan ini. Untungnya dapat mudah-mudahan juga dapatnya banyak ya. Yang penting di atas satu juta ya, brother ya. <mulai> Ah udah pamit Bye bye